Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Video ini merupakan catatan belajar kita yang kelima. Di sini kita akan berkenalan dengan Content Delivery. Tujuan dari modul ini adalah mempelajari tentang AWS Content Delivery Network, AWS CDN, Amazon CloudFront. Nantinya akan ada lab yang kita kerjakan dengan menggunakan Amazon CloudFront sebagai CDN untuk website file yang tersimpan di Amazon S3 Bucket. Di video ini kita akan mengenal beberapa istilah yaitu Content Delivery Network. Ini adalah sistem server terdistribusi yang mengirimkan halaman atau konten web lainnya ke pengguna berdasarkan lokasi geografis pengguna, asal halaman web, dan konten delivery server. Selanjutnya kita mengenal Amazon CloudFront, ini adalah layanan content delivery network cepat yang secara aman mengirimkan data, video, aplikasi, dan application programming interface atau API ke customer secara global dengan latensi rendah dan kecepatan transfer tinggi. Nanti pada saat lab kita juga akan menggunakan file yang tersimpan di Amazon S3 Bucket. Amazon Simple Storage Service ini adalah layanan yang disediakan oleh AWS untuk menyimpan data di cloud. Kita juga perlu mengenal tentang AWS Direct Connect. Direct Connect adalah cloud service solution yang menyediakan kemampuan untuk membuat dedicated network connection dari on-premise environment ke AWS. Dengan menggunakan Direct Connect, kita dapat membangun private connection antara AWS dan data center, kantor, atau colocation environment kita yang dalam banyak kasus dapat mengulangi network cost kita. Kemudian kita ingat-ingat lagi tentang edge location. Ini adalah situs tempat data disimpan untuk latensi yang lebih rendah. Seringkali edge location akan dekat dengan high population area atau tempat yang berpenduduk tinggi yang akan menghasilkan high traffic volume. Kemudian ada istilah origin, ini adalah kompleks type yang menjelaskan Amazon S3 bucket, high server, misalnya web server, atau server lain di mana platform mendapatkan file kita. Kemudian ada istilah caching, berarti menyimpan data yang sering diminta di edge location sehingga dapat diakses lebih cepat. Lalu, tentang distribution, di sini menginstruksikan CloudFront untuk mendapatkan informasi yang di-catch di edge location dan cara melacak dan mengelola pengiriman konten. Demikianlah istilah-istilah yang perlu kita kenal sebelum mengerjakan lab penggunaan CloudFront sebagai CDN untuk sebuah website. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.